Perang Dunia Pertama dimulai di Eropa. Perang Dunia Pertama hanya berlangsung selama empat tahun, dari tahun 1914 hingga 1918. Tetapi pada zaman itu, industrialisasi sedemikian rupa berkembang pesat, sehingga tingkat kematian dan kehancuran tidak terpikirkan sebelumnya. Di Bosnia, Arduke Franz Ferdinand dibunuh menyebabkan serangkaian peristiwa terjadi di sebagian besar negara-negara besar di dunia. Jerman adalah agresor utama dan sekutu seperti Inggris Raya, Prancis, Rusia, dan akhirnya Amerika Serikat, setelah Jerman mulai menenggelamkan kapal penumpang Amerika, semuanya mengangkat senjata melawan mereka. Laut dan udara semakin menjadi medan perang dalam peperangan manusia. Senapan mesin dan meriam baru memungkinkan penghancuran yang cepat dan efektif. Pada akhirnya, siapa yang bisa menghasilkan lebih banyak sumber daya yang akan menang, dan sekutu memenangkannya, yang menyebabkan Jerman menyerah pada tahun 1918. Setidaknya 18 juta orang di seluruh dunia kehilangan nyawa mereka dalam perang, Perang Dunia Pertama. Hampir 7 juta dari mereka adalah warga sipil. Pemberontakan Taiping. Salah satu dari daftar panjang bencana perang terjadi di Cina. pemberontakan Taiping terjadi dari tahun 1850 hingga 1864. Ini adalah pemberontakan melawan dinasti Qing yang dipimpin oleh kelompok pemujaan yang dikenal sebagai The Society of God Worshippers, menentang kondisi ekonomi di sekitar mereka. Pemberontakan Taiping bahkan mengakibatkan kelompok tersebut menduduki kota utama Nanjing selama lebih dari satu dekade. Pemimpin pemberontak Hong Xiufuan mulai memperluas jangkauan kultusnya di seluruh China. Pada tahun 1850, ia mulai melihat bahwa kelompoknya diperlengkapi dan diorganisir dengan baik. Mereka memiliki beberapa kemenangan, mengalahkan dinasti Qing di beberapa kota, dan pengepungan Nanjing akan menjadi klimaks dari perjuangan mereka. Namun, begitu Eropa bergabung dengan tentara King, itu adalah awal dari akhir. Feng ditemukan tewas pada tahun 1864, dan pemberontakan gagal, menyebabkan sedikitnya 20 juta orang tewas. Penaklukan Dinasti Qing Dinasti Ming di China memerintah dari tahun 1368 hingga 1644 mengawasi fase yang mencakup sebagian besar pembangunan tembok besar, pengecoran logam portabel pertama, dan pembangunan kota terlarang yang terkenal. Pada tahun 1618, bagaimanapun, pemberontakan melawan kekaisaran China pecah di Manchuria, memicu peristiwa yang akan menggulingkan seluruh dinasti Ming. Pada tahun 1636, seorang pemimpin dinasti Qing yang baru diangkat, Hong Taiji, memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Cina. Pemberontakan itu berhasil dan menyebar ke ibu kota Beijing, di mana ia akhirnya mendukungnya pada tahun 1644. Butuh lebih dari 40 tahun pertumpahan darah sebelum dinasti Qing memaksakan dirinya sebagai rezim baru di Tiongkok. Selama penaklukan, lebih dari 25 juta orang kehilangan nyawa mereka. Perang Tiongkok-Jepang Kedua, sebuah perang yang pecah sekitar waktu yang sama dengan Perang Dunia II, Perang Tiongkok-Jepang Kedua terjadi antara Jepang dan Cina dari tahun 1937 hingga 1945. Meskipun konflik pada awalnya terpisah akhirnya terjebak dalam badai Perang Dunia Kedua, dan beberapa negara lain bergabung mendukung salah satu negara tersebut. Perang berakar pada kebijakan Kekaisaran Jepang. Ketika Jepang mengebom pangkalan Amerika di Pearl Harbor pada tahun 1941, Amerika membantu China, yang mulai mengubah gelombang konflik China-Jepang. Pertempuran antara kedua belah pihak sering diabaikan karena pertempuran Sekutu dan Poros yang lebih terkenal lebih sering muncul dalam buku-buku sejarah. Ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang pada tahun 1945, secara efektif mengakhiri teater perang di Pasifik dan juga mengakhiri perang Tiongkok-Jepang kedua antara 10 hingga 25 juta warga sipil tewas dalam konflik terbesar di setiap sisi pasifik selama Perang Dunia II. Penaklukan Spanyol atas Amerika Gagasan romantis tentang orang-orang yang datang dari Eropa dan, menemukan, Amerika meninggalkan beberapa poin penting, ini lebih seperti penjarahan, dan ada banyak penderitaan, penyakit, dan genosida. Ketika Christopher Columbus berlayar melintasi Samudra biru pada tahun 1492, ada sekitar 60 juta orang yang tersebar di Amerika Utara dan Selatan. Tetapi kemudian orang kulit putih Eropa datang dengan penyakit, perbudakan, dan kecenderungan umum untuk membunuh, dan mengurangi populasi menjadi sekitar 4 juta sekitar 90% dari total penduduk asli dan menyebabkan kepunahan populasi tren suku-suku tradisional di sana maksudnya orang Eropa dikatakan telah membunuh begitu banyak orang begitu cepat sehingga suhu global mendingin untuk sementara waktu di tahun 1600-an akibatnya banyak lahan pertanian dan hutan ditempati oleh penduduk asli sekarang sudah pensiun Hutan belantara yang alamnya telah diambil alih dan menelan semua CO2 yang biasanya membuat planet ini tetap hangat. Peran Dunia Kedua Pertempuran terjadi di seluruh dunia, antara pasukan poros Nazi Jerman dan sekutu Uni Soviet Barat, dengan lebih dari 30 negara terlibat dalam konflik, Uni Soviet menderita korban jiwa terbesar dari negara manapun, dengan 20 juta orang tewas, termasuk beberapa warga sipil. Mungkin orang akan membayangkan bahwa Amerika akan menderita kerugian yang cukup besar, tetapi mereka kehilangan jumlah yang relatif lebih kecil sekitar setengah juta, dan juga kita tidak boleh melupakan Holocaust yang terjadi selama perang dan di mana lebih dari 13 juta jiwa yang teraniaya tewas. Beberapa laporan menunjukkan bahwa lebih dari 70 juta orang tewas dalam perang dunia ke 50 juta di antaranya warga sipil.